Tahukah kalian bahwa selain memiliki paduan suara yang keras dan nyaring, Siamang memiliki kecepatan rata-rata sekitar 34,8 mil per jam atau 56 km per jam. Kecepatan ini dicapai karena tubuh mereka yang ramping, tangan dan kaki yang panjang. Siamang sangat akrobatik dan bergerak melalui cabang menggunakan ayunan tangan, gerakan ini disebut bradyating. Ketika mereka bergerak perlahan, mereka menggantung diri dari cabang sebelum mereka mengambil cabang berikutnya juga siamang berayun di udara seperti pendulum bandul yang bergantung pada seutas tali. Berayun hingga 15 meter dalam satu lompatan. Tahukah kalian bahwa monyet kapucin tergolong sebagai primata yang cerdas, karena bisa dilatih sebagai bintang iklan dan bermain di film Hollywood? Misalnya berperan sebagai Jack Monkey dan Crystal The Monkey. Tak hanya itu, beberapa organisasi juga telah melatih monyet kapucin sebagai hewan penolong untuk membantu orang lumpuh dan orang lain dengan cedera tulang belakang yang parah atau gangguan mobilitas. Hari kurang beruntung memang tidak ada di kalender, namun bagaimana jika hari tersebut dialami oleh tiga bersaudara yang dikepung anjing liar Afrika? Tiga bersaudara tetap tenang bertahan di ujung tebing. Kaki mereka tertanam kuat menahan tubuhnya agar tidak jatuh terperosok. Jika ia melompat maka ia akan dimakan hidup-hidup oleh para anjing liar Afrika tersebut. Jika tidak melompat pun mereka tetap ditunggu oleh anjing liar Afrika. Mereka memutuskan untuk tetap tenang meski berada di situasi yang kurang menguntungkan unlucky day is not on the calendar but what if that day is experienced by three brothers who are surrounded by african wild dogs the three brothers remain calm and held on to the edge of the cliff their feet firmly planted to keep their bodies from falling if he jumps then he will be eaten alive by the african wild dogs if they don't jump they are still awaited by african wild dogs they decided to remain calm despite being in a disadvantageous situation